Ya loh gue sebagai gue bersama gue Wirman di channel gitar yang sekarang lagi main game horor horor the tuarri asisten ya lanjutin yang kemarin langsung aja nggak pakai lama yuk let go ini tidak di save ya oke gue akan lanjutin sesuai main tadi. Fuck lalalalalala la, la, la, la. ini gua akan lanjutin sampai terakhir kemarin kita main ya guys ya sorry nih kalo layarnya keluar mata gua right. karena gua takut wuff ulu lulu lulu lulu lulu lalalala menghibur diri menghibur diri Hah. yuk kita mulai yuk untuk sekarang sih nggak langsung ada yang putih putih ini ya apa namanya item item sorry putih putih dan item item tapi kayak bentar lagi ada nih ya, anjing <tuh> <tuh> Takut, gue ngeliat kesana deh tapi buat lu biar bisa ngeliat gue kan main dah nih kayak gini dah, anjing, anjing, anjing Ini apa pula Tuh ada suara apa lagi tadi Pasti ada yang menakutkan nih, pasti ada yang menakutkan nih bentar lagi nih anjing ada suara apa tuh tadi mungkin ada yang lewat tapi gue nggak sadar ya lah Lalalalalala... pintu yang di sana ditutup dong ketutup anjing aduh aduh si si cecep dengar lagu lagi gue nggak tahu itu lagu suara dari mana nanti dari sini lagi aduh aduh aduh aduh aduh aduh Aduh yang badan belum lagi lupa cok de de de de de de de de de de Record any distinguish mark, enter markings into computer and print report. Oke. Okay. Here we go computer. Computer. Namanya siapa gladi? Gua enggak bisa isi namanya kayaknya. L shoulder, Confu contusion dua kali, L arm. Tattoo bird, R leg, Melt abrasion. Left leg Melt abrasion. Harusnya aman, cuman gue gak bisa isi ininya, anjir What did... Ah, wah, gue harus ngapain, cok? Wow, wow, wow, wow! Wow, wow, di jendela ada apa tuh tadi? Anjing, anjing! Fuck you, fuck you, bitch! Sebentar, ini jujur aja ya, gue mau submit tadi udah mau bener Cuman isi namanya tuh gimana? Gue pakai keyboard yang sini gak bisa Gak bisa, cok. Oh! Ya Allah cuma dibunderin doang ya ya siap-siap Wuh! Siap. Mah Main kayak gini doang Aduh anjing, anjing Ini gak gini doang sih Oke okay, submit Let's go Nah, Kerjaan gue kelar woi anjing setan bangsat Where is it? Oh ini dia Kenapa lama sekali? I need the file to copy up front Oke okay, siap siap Oke okay, aman aman Copy up front Enter the marking Oke okay, abis ini ngapain Hah? What have I What do I do? Enter marking of the computer Udah udah cowok Udah cowok Aduh gue harus ngapain Night shift bukan bukan Start start ada apa Ya start cuma dua biji Program buat apa anjing Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow! Nani, aduh harus ngapain lo kalau gitu bentar ya ini harusnya nggak ada papaan apa lah ya buka aja dulu pintunya ya ngasih sih ya nggak sih. <tuh> Tapi yang gue bingungin gue mau ngeliat gue tuh harus ngapain gitu loh ya di salah satu apa namanya? Eh uh, di salah satu report gue cuman aduh ini gimana cara nyalainnya anjing. Wuh! eh, buka anjing pintu. Oh nggak? gua pikir kebuka. Asli dah gue mau ngeliat le report yang satu lagi nggak bisa, cok. Waduh, tuh ada setan lagi di sana tuh. Gue datengin ah. <tuh> <tuh> Oh, let's go, boys! Let's go! Gua gak tahu harus ngapain sih. Abis ini gue gak tahu harus ngapain, bo gak bohong gue. Aduh, gue harus ngapain nih, eh. <coughs> mungkin kunci di sini kali. Uf, uh, let's go! Walaupun gue gak tau ini maksudnya apa. Small notebook, Rebecca, you were supposed to find this yet, but I suppose you find simply I'll this work. I can't let you live. What I live not yet, maybe in the spring. Coming spring 2022, apa itu maksudnya? Wow, nani, you bitch. Huh? Aduh, ini apa, cok? Wah, it's getting scary, it's getting scary. 1, 2, 3, 4, 5, 6, balikin report, balikin report ya, balikin report lets go boys this is the time <laughs> <laughs> mix embalming fluid in the pump glutoride, metanol, humectan, forma ah shh, fucking shit fucking shit nani oke okay, kebuka oke okay, kebuka ah, aduh apa tadi ya Gue taro lalele, gue taro la lalele. sudah isi? Oh enggak harus ke kanan. Wow, oh, gluteraldehyde, sudah boom, berhasil boom. Another one, metanol. Oh fucking shit, where is the metanol? Metanol. This is it, metanol. Let's go for the first time. Gue langsung bisa dapet yang benar gitu loh. Hah? Mau apa lagi metanol? Keluar, udah. Anjing, gue cuman masukin zat-zat doang, bangsat. Humectan, humectan, nah, mana humectan? Ini bleaching, ini tisu blunder, ini formalde, ini juga dipakai sih, ini bisa dipakai tadi ya, ada tulisannya tuh formal, eh ya, formalde deh, deh, ya itu. La la la la la la la tidak terjadi apa-apa sepertinya ya sudah sudah uh, artinya tinggal terakhir tuh Humectan. Humectan. Humectan let's go. Fucking shit. wow gak mau lihat, gak mau lihat, tidak. Where is it? Wo, oh, aduh salah pencet. Where is he? Eh, yeah. Where is he? Oh, derum. Hes, wo oh, berubah. Oh, ah. derum. Tolong. Hah? What is this, bro? The flash of fire and ashes of flash will hear coming of my house mother the fucker uh, matchbox. I can't, I can't oh nggak bisa. Oke. Ya. Wow. Hah? Apa ini? Ini ada di mana? Hah? Yang Rebecca This is your past moment or not? Rebecca, high as fuck. Rebecca, you have PTSD atau ini kayaknya ngebak deh. Ini kayaknya ngebak. Nani. Ya gimana dong? Kalau ngebak dong, masa gua ngulang aja? Wow, wow, wow, wow! Gue jatuh. Oh. Asli ngebak, cok ngebak. Guys, sorry banget ini harus dilanjutin ke part 3 ya, mohon maaf nih Ini gue harus ngulang lagi dari awal Fuck! Aduh, ngulang lagi dari awal ah. Oke okay guys, kalau gitu sorry banget nanti gue akan lanjutkan lagi di part ketiga ya Ini bener-bener harus bisa namatin, ini gue gak tahu kenapa ngebak begitu ya, jadi mohon maaf Oke, okay, ditunggu di video selanjutnya, gue bener, -bener akan coba namatin dari awal sampai akhir beneran, karena Sorry banget <tuh> dari awal tuh gua gak tahu ngapain jadi banyak yang harus dicoba-coba trial error ternyata tuh udah sampai sini tapi ngebug anjing. Yo wes gua cabut dulu gua Wirman Keep Proving bingung cabut dulu exam forever bye bye.